Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak Ibu Guru semua. Apa kabar malam ini? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang informasi tiga hal yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum Bapak Ibu mengikuti ujian tes P3K tahap 2 jangan sampai terlambat karena nanti kalau tiga hal ini Bapak Ibu belum menyiapkan nanti Bapak Ibu dikhawatirkan tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K Tahap 2. Baik Bapak Ibu langsung saja berita ini kami kutip dari website mjpnn.com yaitu tentang peserta tes P3K Guru Tahap 2 harus cetak tiga dokumen ini kalau terlambat ya lewat. Nah jadi ini disampaikan oleh. Bapak Dirjen GTK Kemendikbud, Pak Inwan Sahril Nah, apa saja yang harus disiapkan agar Bapak Ibu tidak terlewatkan dan bisa mengikuti ujian tes P3K tahap 2 ini Pertama, para peserta tes P3K guru tahap 2 yang akan mengikuti ujian pada tanggal 7 sampai 10 Desember mendatang harus menyiapkan dokumen wajib nah ini jadi dokumen wajib Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu siapkan ya agar nantinya Bapak Ibu tidak ketinggalan sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti ujian seleksi P3K tidak kurang persyaratan suatu apapun Dokumen tes P3K guru terdiri dari ya yang pertama adalah kartu identitas asli bapak ibu jadi bapak ibu harus membawa KTP asli bapak ibu tidak boleh KTP fotokopian atau KTP sementara. Terus yang kedua adalah bapak ibu membawa kartu deklarasi sehat bapak ibu jadi jangan lupa bapak ibu kartu deklarasi sehat. Kemudian kartu kartu peserta ujian dan bukti hasil pemeriksaan rapid test antigen dengan hasil negatif. Nah, jadi tiga identitas ini harus betul-betul Bapak Ibu siapkan sebelum Bapak Ibu berangkat untuk mengikuti ujian tes p 3 k Satu KTP asli, kemudian kartu deklarasi sehat, kartu peserta ujian, kemudian ditambah bukti hasil pemeriksaan rapid test antigen dengan hasil negatif. Kemudian Bapak Ibu, eh, Pak Irwan Sahril selaku Dirjen Guru Tenaga Kependidikan juga menyampaikan untuk kartu ujian. Perhatikan, untuk kartu ujian deklarasi sehat dan hasil rapid test antigen negatif harus dicetak. Nah, artinya ini tidak boleh membawa sovel, Bapak Ibu. Jadi, harus di-print out sebagai bukti. Nantinya, nanti agar bisa ditujukan eh, ke proktor pengawas ujian, kemudian Bapak Ibu. Dokumen deklarasi sehat dan kartu ujian dicetak dari akun SSC masing-masing peserta. Sedangkan hasil rapid tes antigen bisa minta kepada petugas kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi pemeriksaan. Nah, jadi nanti untuk mencetak kartu ujian dan kartu deklarasi sehat Bapak Ibu pastikan Mencetaknya dari akun SSCASN Bapak Ibu masing-masing ya Jangan lupa di download dulu Kemudian In. Dalam bentuk PDF Bapak Ibu cetak printout Nah printout ini Selain fungsinya untuk Mengikuti ujian Di tanggal yang sudah ditentukan Nanti print printout Kartu ujian ini juga Fungsinya ketika dicetak untuk melampiri syarat Bapak Ibu bisa mengajukan pelak, melakukan rapid tes antigen di eh, petugas kesehatan yang sudah ditunjuk dari kementerian, eh, dari Dinas Pendidikan ke Kementerian Kesehatan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti hasil kartu ujian Bapak Ibu yang sudah dicetak silakan dibawa ke puskesmas terdekat Bapak Ibu puskesmas tempat Bapak Ibu mengajar nanti tunjukkan KTP dan kartu ujian untuk Bapak Ibu nanti agar Bapak Ibu bisa difasilitasi nah, melakukan tes rapid antigen secara gratis karena hasil rapid test itu adalah nanti sebagai syarat biar Bapak Ibu bisa mengikuti ujian tes P3K selanjutnya Bapak Ibu harus dicetak ya dan dibawa ke lokasi ujian kata Iwan Sahril minggu 5 Desember penegasan itu juga disampaikan Iwan Sahril dalam pengumuman bernomor 7464 garis miring B GT.01.00 garis 21 tertanggal 3 Desember tahun 2021 nah demikian Bapak Ibu informasi dari kami tentang tiga hal yang harus Bapak Ibu persiapkan menjelang sebelum Bapak Ibu mengikuti tes ujian P3K tahap 2 ini demikian informasi dari kami Silakan Bapak Ibu untuk meninggalkan komentar, like atau subscribe bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami Agar Bapak Ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami Salam sehat dan salam bahagia Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh